Sebenarnya kalau di bulu tangkis, udah nggak percaya sama diri sendiri itu udah paling fatal. Karena kalau kita nggak percaya sama diri sendiri itu semua bisa kacau. Dari pikiran, dari teknik, dari segi mental, semuanya bisa kacau. Tepatnya tahun lalu, itu ada pertandingan yang namanya New Zealand Open 2017. Dan sebelum pertandingan itu memang saya benar-benar sudah mempersiapkan segala sesuatu itu dengan cukup baik dari segi fisik, mental dan dari segi pikiran gitu. Sampai hari H tiba, saya ngerasa kayak ini bukan performa saya gitu. Dan di situ saya merasa kayak apa ya? Ngerasa down gitu. Dan apa yang telah saya latih itu benar-benar nggak keluar sama sekali di pertandingan di New Zealand itu. Saya sempat bilang ke papa, ke mama dan ke pelatih saya, apa setelah pertandingan ini saya mau udah mau berhenti aja atau mau stop itu karena memang bukan hanya kegagalan di situ saja sebelum-sebelumnya banyak kegagalan yang sama seperti itu gitu terlebih lagi ada yang komentar cuman pengen jalan-jalan doang nggak abisin duit negara lah apalah dan segala macam kenapa kok orang udah berusaha mati-matian kenapa nggak dikritik yang memotivasi gitu loh dan di situ kayak saya merasa kayak seolah-olah besok kiamat itu padahal emang besok tuh masih ada kesempatan-kesempatan yang akan datang di depan uh, bener benar nggak percaya sama diri sendiri. Sebenarnya kalau di bulu tangkis udah nggak percaya sama diri sendiri itu udah paling fatal. Karena kalau kita nggak percaya sama diri sendiri itu semua bisa kacau dari pikiran, dari teknik, dari segi mental semuanya bisa kacau. Dan itu yang benar-benar saya benar-benar kayak ngerasa merasa nyalahin diri saya sendiri gitu. Saya nggak nggak tahu mau ngelakuin apa-apa lagi gitu kayak satu-satunya cara ya udah saya akhirnya ke gereja dan minta pertolongan dari Tuhan. Itu itu itu satu-satunya jalan. Tuhan Yesus tolong bantu saya, tolong hilangkan rasa yang ketidakpercayaan diri saya ini Tolong bantu saya agar saya bisa rileks dan fokus Tuhan selalu berbicara lewat orang-orang di dekat saya gitu Ada satu poin yang pelatih saya dan papa saya ajar Tambahan kamu tuh nggak kamu lakuin Dan dari situ saya benar-benar fokus untuk melakukan tambahan Di samping saya berdoa, saya juga harus berusaha gitu apa ya, ...ada satu semangat yang membuat saya bangkit lagi dan... ...oh, gue bisa nih, gue bisa jadi Jonathan yang lebih baik lagi ke depan. Entah apapun hasilnya ke depan, tapi setidaknya cobalah dulu. gitu Setelah pertandingan di New Zealand itu, dua minggu kemudian pertandingan SEA Games. Dengan masih trauma yang sama, saya masih kayak berpikiran... ...apakah saya bisa benar-benar nervous nervousnya nervesnya Sampai pegang rakyat itu benar-benar tangan dingin dan benar-benar gemeteran setelah saya berdoa saya meminta pertolongan dari Tuhan di situ Tuhan bilang aku ada di sini seperti ada batu di depan saya dan tiba-tiba itu pecah dan saya bisa merasakan tolong yang luar biasa di situ dan di situ saya baru bisa percaya diri saya bisa baru bermain dengan baik dan di luar ekspektasi saya saya bisa mendapatkan dua emas di ajang Sea Games 2017 terkadang pun masih dihujat gitu di saat kita menang dan di situ ya saya minta Tuhan Yesus kasih hikmat, gimana caranya? Dan disitu saya kepikiran, oh saya screenshot lah, saya mau tetap simpan itu, untuk bagaimana saya nggak terlena di saat saya di atas dan saya nggak down saat saya di bawah. Hai, saya Jonathan Christie, ini aku dan sebuah cerita.